Galer <tuh>, galer Bentar, <tuh>, ya. ini men mendasar ya sebelum bicara kebudayaan. <tuh>, Hei, uh, Sebentar ada gangguan kebudayaan yaitu feedback. <tuh>, itu gangguan kebudayaan. Oh di sini kali ya. Oh, Oke, okay. Aman, Aman ya. Ini, Ini teman saya Mas Broto kebudayanya fleksibel apa aja Hayu. Contoh, adaptif artinya. Hey, hidup hanya numpang ketawa. tertawa tertawa makaku apa Hei hidup hanya numpang ketawa Aku tertawa makaku apa Miss dan Pevita Pierce lari lebih kencang dari Nasarudin no oh, panggilin Hotman Paris karena ternyata Oh the police sudah sampai di depan gang di Saidan Di samping Apotika Aliasin Santa Monica Boulevard Waktu itu langit sedang kasmaran Hey buktiaya berwarna jingga dan menyanyikan pesan tentang aku Lalu kulihat sore sedang ngasih asiknya Menubruk kopi mencumbu senja di batas kata Mereka bertanya hari ini hari apa? Green day kah atau pure Saturday kah? Hei hei hei hari ini Monday Monday gas karo jawab Abdul sang pelayan dari warung kopi Sore ngambek lalu pergi tanpa pesan ...cara Robi Darwis mengirimkan umpan lambung kepada hari pocah... ...yang poca, kemudian, poca, poca, kemudian hari merespon, hari merespon dengan senangan salto... Auuuh... Oh. Bola melintir, blowing in the wind... Bola menyenggol jagoan neon bir dicampur freon... ...gitar listrik menyalak harmonika melantunkan... Cara tentang ayat lalu ku teringat kepada mayat yang hak-haknya dirampas, dirampas, dirampas hanya karena perbedaan pendapat. Hei hidup hanya numpang ketawa Aku tertawa makaku apa-apa ketawa, aku tertawa makaku ku apa? Senandung maaf lagu tak bertuan. Kembali lagi kita kepada malam di mana Britney dan Pevita dinyatakan hilang. GPS telat bangun, CCTV sibuk manggung, netizen kebingungan dua kali dua jam sang idola mangkir dari Instagram. Awww. Lalu dari balik kerumunan kulihat seorang wartawan Menyelinap merayap mendekat bagaikan ninja ia merapat Dengan kamera di tangan ia bertanya Wahai netizen bajingan apakah ada firasat sebelum idola kalian menghilang Netizen kebingungan tetangga ketularan tak tahu apa yang harus dilakukan maka mereka pun bernyanyi Sebatang-batang, ucapkan, ucapkan puji Tuhan. Tuhan. Kuhisap dalam-dalam dengan teman, rasanya melayang-layang. Tik-tik-tik bunyi padi di atas genteng, wanginya turun tidak terkira. Cobalah teman, coba bayangkan Semua manusia makan semua Potong bebek angsa, masak di kuali. Campur kuah ganja, rakyat senang sekali Oper ke kiri, oper ke kanan Dore mi lala, dore mi si, la, do, Hey Depannya numpang ketawa, aku tertawa maka ku apa? Hei, depannya numpang ketawa, aku tertawa maka ku apa? Senandung maaf lagu tak bertuan. Kembali lagi kita kepada malam di mana Britney dan Pevita dinyatakan hilang. Terima kasih. Ah, uh, ya alhamdulillah musik saya kurang berbudaya ya. Ya nggak apa-apalah ya. Namanya juga kehidupan ya luas ya. Itu tadi belajar dari Fadlizon lagunya. Eh bener, dia ada apa potong bebek angsa, nanana, fitnah, PKI, apa gitu-gitu. Oh, kata dia kreatif. Oh, itu kreatif? Oh, crotch. Saya meniru wakil rakyat saya.